Halo teman-teman semua -teman, selamat datang kembali di channel saya dan di kesempatan kali ini saya akan mainkan game yang menurut saya ini menarik, main menarik kenapa? Karena judulnya adalah tuh lihat WRC, WRC di Roblox. Jadi WRC ini adalah salah salah satu kompetisi balap rally yang ada di dunia. Kita langsung aja mulai kita mainkan. Ini baru pertama kali saya mainin game ini. Oh di sini ada beberapa map ya, ada sekitar berapa ini? 8 ada di Monte Carlo, yang pertama, terus sebentarin saya tutup dulu chatnya. Monte Carlo, pegunungan Finlandia, Finlandia salju, lalu apa ini? Peta lama ya, old map. Terus wedia, Monza dan Estonia. Oke, kita pertama akan nyobain di mana dulu ya, teman-teman. Yang di sini deh, Finlandia, Finlandia yang bukan yang salju. Oke, kita sudah klik dan oh, dia masuk ke game lain ya ke experience yang lain tetapi tetap sama ini versi kok dan saya sendiri di sini oke okay. gimana nih Oh ini WRC versian ya <laughs> kita respon dulu oke okay, nah di sini ada beberapa mobil nggak ada gambarnya sih cuma tulisannya aja ini ada MG Metro MG ZR Skoda Polo Volkswagen Fiesta yang lama Citroen Subaru Ford Hyundai lah ini cuma nama-namanya doang ya eh apa Mereknya doang nggak ada namanya. Audi nih, Audi apa nih? Toyota apa ya kan? Ini coba deh Toyota deh. Apa ini? Deleting. Oh, dia ada sistem hapusnya ya. Ih bagus nih kalau ada gini. Berarti dia nggak membebani sistem. Oke, okay, kita coba. Oke, okay, seperti ini. Wih, ada user interface-nya dah. Hut ya. Mirip banget nih. Oke okay, 3 2 1 go. Oh, dia juga ada ininya loh ada apa navigatornya gitu ya, ya, nabrak pohon, ya, ya, ya <tuk> waduh sopir tidak berpengalaman iya bagus juga nih game enteng ini ini, ini grafik 8 aja lumayan ringan sih padahal laptop saya laptop kentang gitu. tahun 2000 berapa nih, 14 ya, ya, keluar jalur, keluar jalur no, no, no, no, no, no Aduh, terlalu kenceng eh, eh, eh Aduh nyangkut ya iya, uh, pak mundurnya gimana pak? <laughs> gak bisa mundur kocak Oke oke oke mohon maaf mohon maaf. Oke okay, sip. <laughs> Aduh gak bisa mundur nggak tuh. Awas, was was Oke okay. yeah. ya iya muter muter. <laughs> eh, seru sendiri deh, saya Oke okay. belok kanan awas ya dia kayak ada semacam navigatornya teman-teman jadi yang ngarahin jalan jadi di WRC itu nggak cuma penumpang tapi juga ada eh nggak cuma penumpang nggak cuma driver tapi juga ada navigator yang ada di sebelah supir nah itu fungsinya ya Allah terbalik <tuh> itu adalah fungsinya untuk yang memberikan petunjuk jalan jadi biar uh, supirnya itu fokus kepada daya mengemudinya aja maksudnya ya strateginya dan oke okay, ada kerikil astaga <tuh> <tuh> minjek kerikil kebalik men <tuh> ya Jadi fungsinya navigator itu adalah untuk memberikan petunjukan Biasanya kalau di balapan rally itu jalannya sempit dan kenceng ya Jadi itu harus konsentrasinya tingkat tinggi itu kalau nyetir Nah itulah fungsinya navigator Jadi biar lebih apa ya lebih terarah lah Jadi biar bisa lebih ngira-ngira Oh habis ini ada belokan Jadi sebelum belokan bisa ancang-ancang bisa ngerem gitu Oke okay. Sebenarnya masih lama ya walaupun ini ada satu kekurangan ya kalau teman-teman tahu WRC itu biasanya ada di setiap stage ya setiap SS1 atau SS2 itu biasanya ada kayak di kanan kiri itu ada apa ya kayak semacam patok tapi patoknya setiap mobil rally itu melewatin itu ada istilahnya apa ya kayak semacam skor apa itu <so proprio> kayak semacam skor gitu jadi apakah nanti bakal hijau atau merah gitu Nah, itu apa ya? Namanya nggak tahu, tapi di sini kok nggak ada gitu. Ya, oke okay lah, nggak apa-apa lah. Tidak, kita bisa merasakan remi oh, cuy di Roblox. Astaga, waduh, waduh, kebalik beberapa kali nih. Gara-gara kan ya? Kenceng doang, nggak bisa ngerem. Ya, ini sepertinya kalau di game ini sistemnya Anu ya, per, per player ya, jadi kayaknya nggak bisa ketemu atau bisa ya nggak tahu sih tapi saya pasti saya sendirian nih, di map apa ini Finlandia tadi ya Finland Irpin Oke awas Benokan tadi eh, eh, eh, eh kenapa nih ya Allah Oke siapas tuh oke awas awas awas ya Allah ya Allah Bersi. World Rally Championship, Gila lah ya. Ada gamenya di Roblox. Lho. Eh, eh, kemana nih? Ya Allah ke kanan toh. <laughs> nah itulah fungsinya navigator. Ini saya nggak pakai headset sih, makanya suaranya begitu kenceng ini saya dengerin di speaker, speakernya saya kecilin juga. Awas, awas, awas, awas, awas, Nah itu tuh ada kayak gitu tuh. Itu biasanya muncul tuh, ting gitu. Nggak nanti warna kuning atau warna hijau eh warna kuning. Hup. Berapa tuh? 4 menit, buset. Lama banget ya. Harusnya lebih genting situ, menit lebih sih nanti ada semacam apa ya? Podium. Itu podium di sana dan ini ada, ini apa ya? Tempat apa ya? Coba kita mau Kita parkir sini kali ya. Nanti mobilnya hilang enggak? Oke, okay, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Buat yang mau main gamenya, silahkan kalian klik di link deskripsi. Di bawah ada linknya di deskripsi ya. Oke, okay, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Weesh.